sebagai tuan rumah untuk kita akan menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk event ini dan kita akan memberikan kesan yang baik supaya bisa menjadi kenangan buat 23 negara lainnya yang datang PSSI dan Kementerian Pemuda Olahraga meluncurkan maskot Piala Dunia U20 tahun 2023 Bertempat di Bundaran Hotel, hadir pula perwakilan-perwakilan dari FIFA, Jamie Yarza sebagai Direktur Turnamen FIFA dan Christian Smolzer sebagai Project Lead FIFA U20. Maskot Piala Dunia FIFA U20 Tahun 2023 bernama Bacuya, Badak Kula Cahaya, yang terinspirasi dari badak Jawa bercula satu, hewan asli dari Indonesia yang jika bermain sepak bola bersama anak-anak akan gembira dan culanya akan semakin terang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tetap subscribe FIFA U20 World Cup, nyalakan loncengnya, sekian terima kasih.